Harus katakan cinta Berapa lama Ku harus menunggumu Di ujung gelisah ini aku Tak sedetik pun tak ingat kamu namun dirimu masih begitu, acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah. Tapi aku balas senyum keindahan, bertahan satu cinta, bertahan satu C, I, -N -T -A. bertahan satu cinta, bertahan satu C, -I -N -T -A. Pernahkah engkau sejenak mengingat aku Pernahkah ingat walau seperti angin berlalu Di setiap malam ini aku tak sedetik pun tak ingat Itu. Acukan ku tak mau tahu Luka, luka, luka yang ku rasakan Bertubi, tubi, tubi yang kau ber